Gimana sih, makanya dong. Oke, okay, kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama.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 ke persediaan keempat ya Oke lanjut ke persediaan kelima Oke, okay, lanjut ke presiden yang keenam ya. Oke, okay, lanjut ke presiden yang ketujuh.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 Oke, okay, lanjut ke presiden ke-10. Oke, okay, lanjut ke presiden ke-11. Oke, lanjut ke preset yang ke-12. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-13. Oke lanjut ke presiden yang ke-14. Astaga. Oke okay, lanjut ke presiden ke-15. Oke, okay, lanjut ke presiden ke-16. Oke, lanjut ke presiden ke-17. <SILENCIO> ke yang ke-18 ya. <Susukkan> oke lanjut ke versi yang ke-19 oke lanjut ke 19 Oke okay, lanjut ke preset yang ke-20 ya Oke okay, dan mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.